Lindong dan sisanya bersiap untuk pergi pada pagi hari berikutnya. Ketika mereka meninggalkan gedung, mereka menyadari bahwa para pemimpin dari berbagai faksi di Heaven Wind Regent semua menunggu di luar. Ketika mereka melihat Lindong dan yang lainnya, mereka segera mengelilingi mereka. Saudara muda Lindong, saat ini Tik Dimensi masih dalam kekacauan. Bahkan, dikabarkan bahwa wilayah laut tertentu diubah menjadi pertumpahan darah oleh Himo. Apa yang akan terjadi pada wilayah Laut Angin Surga kami setelah kamu pergi? Gutong jelas didorong maju sebagai perwakilan mereka. Setelah semua melawan kelompok ahli ini, yang jelas-jelas individu terkenal sejak zaman kuno, para ahli dari wilayah Laut Angin Surga semuanya merasa sangat tertekan. Karena itu, mereka tidak berani berbicara dengan mereka secara langsung. Sebaliknya, mereka memilih untuk berbicara dengan Lindong yang mereka sedikit lebih kenal. Lindung tanpa sadar tersenyum setelah mendengar ini. Sepertinya orang-orang ini semua ketakutan oleh Yimo. Ini juga hal yang baik. Lagi pula, jika emosi mereka menyebar, itu akan membantu pembentukan aliansi. Pemimpin klan Bu, kamu dapat yakin bahwa Yimo tidak akan berani datang ke wilayah laut ini di masa depan. Selain itu, kita akan ke Flame Divine Hall untuk membangun aliansi di Chaotic dimensi. Setelah aliansi itu terbentuk, tidak perlu lagi takut pada Imo," kata Lindong. Aliansi, mata semua orang melebar setelah mendengar ini. Sampai sekarang, wilayah Laut Angin Surga berada dalam posisi berbahaya dan mereka jelas tidak memiliki kekuatan untuk melindungi diri mereka sendiri. Oleh karena itu, akan sangat bermanfaat bagi mereka jika aliansi dibentuk. Kalian semua harus mengirim seseorang ke Aula Flame Divine setelah berita aliansi menyebar. Pada saat itu, berbagai wilayah laut besar akan membentuk formasi teleportasi, dan seseorang akan datang dan membantu kalian jika ada bahaya. Lindong tersenyum ke arah semua orang. Kemudian, cahaya perak muncul di belakangnya sebelum mereka melilit kelompoknya. Karena itu, kalian semua hanya harus menunggu kabar baik. Cahaya perak itu secara bertahap menjadi lebih terang. Tepat setelah Lindong mengucapkan kalimat terakhirnya, dia dan kelompoknya lenyap, meninggalkan sekelompok pemimpin yang terpana dari wilayah angin laut surga. Flame Divine Hall, ada sosok merah berapi duduk di kursi pemimpin di aula besar. Pada saat ini, ada banyak orang di aula besar ini. Sementara itu, orang terus mengalir dan melaporkan berbagai intel ke otoritas yang lebih tinggi. Tang Sin duduk dengan elegan. Mungkin itu karena dia tidak memimpin pasukan saat ini dan dia mengenakan gaun panjang merah. Dia muncul sedikit lemah lembut pada saat ini. Bahkan, dia tidak terlihat seperti pahlawan wanita yang keren. Ketika dia mendengarkan berbagai laporan penting, dia mulai sedikit merajut alisnya. Keributan baru-baru ini di Chaltik dimensi juga memengaruhi Flame Divine Hall miliknya. Bahkan, wilayah laut di mana Aula Api Ilahi mereka berada, juga menderita serangan dari banyak Kimo. Namun, dengan Kingzi ditempatkan di aula Flame Divine-nya, itu juga menarik banyak ahli top dan ini memungkinkan kekuatan aula Flame Divine-nya melambung. Selain itu, berkat kemampuan kepemimpinannya, meskipun mereka yang menyerang Imo dapat menyebabkan kekacauan pada hari pertama mereka tiba, mereka kemudian diblokir dan berhenti di luar wilayah laut yang dikelola oleh Flame Divine Hall. Meskipun demikian, meskipun mereka berhasil memblokir Imo. Masalah-masalah militer yang rumit itu juga menyebabkan Tang Xinlian menjadi lebih sibuk. Duduk di dalam aula besar, banyak pesanan dengan cepat dikeluarkan dari bibir merah kecil Tang yang lembab. Setelah itu, beberapa tetua di aula besar mengirimkan perintahnya. Orang-orang datang dan pergi, namun tidak ada tanda-tanda kekacauan. Tetua Ling, beberapa iMo telah muncul di wilayah laut utara. Berdasarkan informasi yang kami terima. Jumlah mereka seharusnya sekitar 500 atau lebih. Selain itu, ada seorang jenderal limo yang memegang komando. Kamu akan memimpin seribu penjaga ilahi api dan pergi ke sana untuk memusnahkan mereka. Kamu dapat memobilisasi pengawal wilayah Laut Utara jika kamu anggap cocok. Petik 2. Setelah perintah terakhir dikeluarkan oleh Tang Xinlian, dia menjentikkan jarinya di depan token merah berapi api yang mendarat di tangan seorang pria tua berpakaian hijau. Yang terakhir segera pergi setelah menerimanya. Uff, setelah berurusan dengan semua masalah ini, Tang Sin Lian akhirnya menghela nafas lega. Hehe, Tang Tang kecil benar-benar mampu. Sebagai gurumu, aku merasa yakin untuk meninggalkan Flame Divine Hall di tanganmu. Duduk di kursi Grandmaster di sebelah kanan aula besar, Moluo memegang cangkir teh di tangannya. Sementara itu, Ketika dia melihat bahwa Tang Sin Lian mampu menangani masalah ini secara teratur, senyum di wajahnya sama mempesona seperti bunga. Di sampingnya, King Zi tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Sangat beruntung bahwa orang ini berhasil menemukan murid yang luar biasa. Jika tidak, Flame Divine Hall mungkin akan runtuh jika dialah yang menjalankannya. Tang Sin Lian melirik Moluo dengan acuh tak acuh, dan dia benar-benar mengabaikannya. Batuk, lupakan saja. Old King, ayo kita keluar dan bermain catur. Moluo tersenyum canggung setelah dia melihat Tang Xinlian memutar matanya. Selanjutnya, dia memanggil King Zi. Wan, bukankah kamu memiliki terlalu banyak waktu di tanganmu? Jika tidak ada yang harus kamu lakukan, aku dapat dengan mudah memberikan sesuatu kepada kamu. Tang Xinlian mengertakkan gigi dan berkata dengan dingin. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu hanya akan meminta aku untuk bergerak jika sesuatu yang besar terjadi? Moluo tertawa datar, Tang Xinlian mendengus dingin. Seiring Aula Flame Divine mereka tumbuh, Moluo menjadi semakin mahir mendorong semua hal yang berkaitan dengannya. Ketika Moluo melihat bahwa Tang Xinlian menjadi semakin marah, dia tidak berani memprovokasi dia. Sebaliknya, dia melirik King saat dia bersiap untuk melarikan diri. King Zi tersenyum saat melihat ini. Dia baru saja akan berdiri ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Lalu, dia tersenyum berkata, lupakan saja, ada beberapa tamu penting yang datang ke Aula Flame Divine hari ini. Kamu harus tinggal di sini dengan patuh dan menyambut mereka. Petik 2. Tamu penting. Mo Luo dan Tang Xinlian terkejut setelah mendengar ini. Tepat setelah King Zee berbicara, ruang di dalam Flame Divine Hall tiba-tiba menjadi terdistorsi. Kemudian, cahaya perak yang cemerlang meletus. Pada saat cahaya perak itu tersebar, beberapa sosok muncul di aula besar. Sementara itu, berdiri di antara mereka, seorang pemuda dengan cepat tersenyum ke arah Moluo. Kamu, Lin, Moluo tertegun ketika melihat pemuda itu. Namun, bahkan sebelum dia bisa berbicara, Sukacita segera melonjak ke wajah Tang Sin ketika dia berkata, Lindong. Tetua Kingzi, Tetua Moluo, Nonasin Lian sudah cukup lama. Lindong memandang trio di aula besar. Kemudian, senyum muncul di wajahnya saat dia menangkupkan kedua tangannya dan berkata, "Kingzi dan Moluo tersenyum. Setelah itu, dengan ekspresi serius di mata mereka, mereka melihat Flame Master dan yang lainnya yang berdiri di belakang Lindong. Jika tebakan aku benar, Beberapa dari mereka harus menjadi master kuno yang legendaris. Apakah aku benar? Kata King sambil tersenyum. Meskipun pada zaman kuno, dia tidak memenuhi syarat untuk berbicara dengan Tuan Api dan yang lainnya. Dia jelas tahu tentang mereka. Lagi pula, selain beberapa individu yang luar biasa itu, mustahil untuk menemukan orang lain di dunia ini yang memiliki aura seperti itu. Master kuno, Moluo kaget saat ini. Ia juga telah maju ke tahap reinkarnasi. Namun, dia masih belum dapat memahami Flame Master dan yang lainnya. Segera setelah itu, dia tanpa sadar memukul bibirnya. Mereka memang layak menjadi murid langsung lambang simbol. Kelompok Flame Master juga tersenyum ke arah Duo Kingzi. Namun, sikap mereka tidak tunduk atau sombong. Jelas, mereka tidak bertindak seperti Tuan Kuno yang angkuh. Anak kecil kamu benar-benar telah mencapai tahap reinkarnasi juga. Moluo tiba-tiba memperhatikan Lindong. Kemudian, ekspresinya berubah tiba-tiba saat dia berseru. Aku membuat terobosan belum lama ini, kata Lindong sambil tersenyum. Tes-tes, kamu masih abnormal seperti biasa. Moluo mendecahkan lidahnya, sementara wajahnya dipenuhi dengan shock. Dia telah berlatih selama bertahun-tahun dan dia hanya maju ke tahap reinkarnasi tahun lalu. Namun, siapa yang bisa membayangkan bahwa Lindong, yang hanya pada tahap kematian mendalam ketika dia pergi, akan benar-benar mencapai tahap ini juga. Tidak perlu membandingkan dirimu dengan dia, itu hanya akan membuatmu merasa rendah diri. King Zhi berkata sambil tersenyum, kemudian matanya menyapu tubuh Lindong sebelum dia mengangguk. Sepertinya kamu telah mendapatkan primal Dragonborn. Ini semua berkat perkenalan tetua King Zhi. Jawab Lindong, "Jika Kingzi tidak memintanya untuk pergi ke suku naga, kemungkinan akan sangat sulit baginya untuk mendapatkan tulang naga primal itu semua karena kemampuanmu sendiri. Aku juga sudah mengidamkan primal Dragonborn untuk waktu yang sangat lama, namun aku tidak dapat berhasil." Kingzi menggelengkan kepalanya dan berkata, "Lindong tersenyum. Saat ini ia dapat mendeteksi kekuatan Kingzi, bahkan." Dia seharusnya melewati dua kesengsaraan reinkarnasi dan jauh lebih kuat daripada ketika Lindung terakhir melihatnya. Sepertinya kekuatan Kingzi juga tumbuh selama satu atau dua tahun terakhir. lindong apakah kamu benar-benar mencapai tahap reinkarnasi? Tang Xinlian berlari dari kursi pemimpin. Kemudian dia berhenti di depan Lindung sebelum dia mulai mengamatinya. Sementara itu. Matanya yang cantik memegang sukacita yang tidak bisa disembunyikan. Di sampingnya, Ying Huan Huan melirik Tang Xinlian yang keren dan mempesona itu, yang mengenakan gaun merah. Setelah itu, dia melirik Lindung dengan setengah tersenyum. Lindung tanpa sadar tertawa kering. Setelah dia melihat ini, segera dia mengangguk ke arah Tang Xinlian sebelum dia mulai memperkenalkan orang-orang di belakangnya. Haha. Boleh aku tahu mengapa kalian semua datang ke Flame Divine Hall? Moluo penasaran saat dia bertanya tanpa sadar. Oh, barisan ini bahkan membuat orang seperti dia terkejut. Itu harusnya berhubungan dengan keributan yang disebabkan oleh Himo di Celtic dimensi baru-baru ini. Apakah aku benar? Tang Xinlian tersenyum, dengan senyum cemerlang di wajahnya. Dia melirik Lin Dong dan berkata, Jika tebakan aku benar, kamu berencana untuk meminta Aula Flame Divine kami untuk mengumpulkan banyak faksi di Chaltik Dimensi dan membentuk aliansi untuk menentang Imo. Benarkah aku? Petik 2. Pintar, Lindong mengangkat ibu jarinya. Imo terlalu kuat dan hanya satu faksi saja tidak bisa menghentikan mereka. Jika kita membiarkan mereka terus mengamuk, Chaltik Dimensi pasti akan menderita kerugian besar. Karena itu, kami ingin meminta Flame Divine Hall untuk mengumpulkan faksi dan membentuk aliansi untuk melawan Imo di Chotik Dimensi." Petik 2. "Aliansi? Mo Luo Kaget. Dia membelai dagunya dan berkata, "Meskipun Flame Divine Hall kami cukup berpengaruh, tidak semua orang akan tunduk kepada kami. Ini karena ada banyak faksi kuat lainnya di Chotik Dimensi." Petik 2. "Haha. Mereka akan membantu kita meyakinkan faksi-faksi itu." Lin Dong menunjuk ke arah kelompok Flame Master, yang berdiri di belakangnya, sebelum dia berkata, Moluo ragu-ragu sejenak. Setelah itu, dia melirik Tang Sin Lian dan berkata, kamu harus bertanya pada gadis ini. Saat ini, dia adalah kepala aula-aula Flame Divine. Petik 2, Lin Dong terdiam, sepertinya orang ini semakin mahir menyingkirkan tanggung jawabnya. Bahkan, dia bahkan menyerahkan posisi kepala aula kepada Tang Xinlian. Lin Dong berbalik dan menatap Tang Xinlian. Sementara itu, yang terakhir juga menatapnya. Namun, matanya yang cantik dan mempesona membuatnya merasa sedikit bersalah. Dia dengan cepat tersenyum dan berkata, "Apa yang dipikirkan Nona Xinlian? Jika kita membentuk aliansi, kita harus bisa menghentikan Yimo di Chaotic Dimensi." Namun, Sepertinya balai ilahi api kami tidak akan mendapat manfaat. Saat ini, kami dapat melindungi diri dari imu. Tang Sin menggunakan tangannya yang seperti giok untuk menopang sikunya. Setelah itu, dia mengangkat dagunya yang tajam berwarna putih salju dan berkata dengan tersenyum. Lin Dong tertegun, dia hanya memikirkan dirinya sendiri bahkan pada saat seperti ini. Ini sepertinya sedikit tidak pantas. Lagi pula, mengingat kecerdasan Tang Sin tidak mungkin dia tidak akan tahu bencana besar apa yang akan terjadi jika orang-orang Imo ini dibiarkan terus mengamuk. Nonatang bercanda denganmu, kata Ying Huan, -huan. Setelah mendengar ini, Lindong akhirnya melihat ekspresi menggoda di sudut bibir Tang Xinlian. Segera, dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Apakah kamu tidak tahu bagaimana aku sebagai manusia sekarang? Tang Xinlian melirik Lindong. Setelah itu. Dia mengalihkan pandangan ke arah Ying Huan Huan. Kemudian, dia mengulurkan tangan kecilnya yang halus sebelum dia tertawa santai. Apakah kamu Ying Huan Huan? Aku mendengar Lindong menyebutkan tentang kamu sebelumnya. Bahkan, aku pernah bertanya kepadanya siapa di antara kita yang lebih cantik. Petik 2 Tubuh Lindong menegang hampir seketika. Dia tertegun saat menatap Tang Sin yang memiliki ekspresi licik di matanya. Apakah begitu, King Huan-Huan tersenyum tipis dan bertanya, apa jawabannya? Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya, Bab 1276, bertemu, satu, di dalam aula besar, dua wanita muda yang sama cantik dan mempesona saling menatap dengan senyum di wajah mereka. Ini seharusnya menjadi pemandangan yang menyenangkan. Namun, sekarang, Lindong bermandikan keringat dingin, jelas. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi Ketika orang banyak melihat adegan ini Mereka langsung terkejut Namun, segera setelah itu Mereka mulai menjadi penasaran Ini khususnya kasus untuk master kegelapan dan sisanya Dengan ekspresi aneh di mata mereka Mereka memandang Ying Huan-Huan Jelas bahwa keingintahuan mereka terguncang oleh reaksi yang terakhir Batuk, lindung batuk kering Pada saat seperti ini dia harus menunjukkan harga dirinya sebagai seorang pria. Oleh karena itu, dia langsung menyisipkan dirinya di antara mereka berdua sebelum dia berbicara tanpa daya kepada Tang Sin Aku tidak ingat pernah menyebutkan sesuatu seperti ini. Apakah begitu? Tang Sin mengedipkan matanya. Setelah itu, dia melengkungkan bibir merahnya sebelum dengan santai berkata, Mungkin ingatanku telah mengecewakanku. Lin Dong bingung kata-kata. Perempuan memang makhluk yang menakutkan. Dengan senyum menyihir di wajahnya, Tang Xinlian Lian memandang Ying Huan Huan dan berkata, kamu tidak akan menahan ini terhadapku, kan? Ying Huan Huan tersenyum tipis dan menggelengkan kepalanya. Namun, ketika dia menoleh, dia memberi lindung tatapan yang sangat dingin. Dia akhirnya belajar berkat besar apa yang lindung nikmati selama perjalanan kultivasi yang disebut di Laut Iblis Cautik. Baiklah. Baiklah, mari kita fokus pada masalah penting yang dihadapi. Lindung merasa tidak berdaya. Yang bisa dia lakukan adalah mengadopsi ekspresi tegas. Kedua wanita itu tersenyum dengan sadar setelah melihat ini sebelum mereka berdua akhirnya tenang. Saat ini, membentuk aliansi adalah satu-satunya solusi. Tang Sin mengangguk dan melanjutkan. Menurut informasi yang kami peroleh, Wilayah laut tertentu telah berubah menjadi pertumpahan darah oleh Imo. Bahkan, beberapa faksi yang lebih lemah sudah mulai mundur ke wilayah laut yang lebih besar. Petik 2. Jika kita membentuk aliansi untuk melawan Imo sekarang, itu akan menarik cukup banyak faksi. Namun, pada saat itu, banyak faksi akan berkerumun dan aliansi yang terbentuk juga akan menjadi besar dan rumit. Bahkan Apakah bisa berfungsi dengan baik sudah ada di udara? Oleh karena itu, apalagi perlu dikatakan tentang melawan Imo. Petik 2, Lindong mengangguk. Itu tidak selalu terjadi bahwa lebih banyak lebih baik dalam situasi seperti ini. Setelah mengumpulkan semua orang, jika tidak ada kontrol yang tepat di tempat, bahkan mungkin menyebabkan situasi memburuk. Meskipun kembali di wilayah Dimen, Lindong berhasil mendirikan Istana Empat Titans. Ia tahu bahwa Istana Empat titans adalah permainan anak-anak dibandingkan dengan aliansi yang mencakup seluruh Laut Iblis chaotic Selain itu, ia harus mengeluarkan sejumlah besar upaya hanya untuk membangun Fort Titans palace -nya. Oleh karena itu, jika dia harus membentuk aliansi yang mencakup seluruh chaotic dimensi, kemungkinan mustahil baginya untuk berhasil bahkan dengan mengorbankan hidupnya. Meskipun sangat merepotkan, itu seharusnya bukan tugas yang sulit berkat kemampuan kepemimpinan Nona Xin Lian. Apakah aku benar? Kata Lindong sambil tersenyum. Dia bukan orang bodoh dan tentu saja tidak akan terlibat dalam hal-hal yang dia tahu tidak bisa dia tangani. Selain itu, ada kandidat sempurna di tangan. Aku sudah sangat sibuk. Bisakah kamu tidak membuat pekerjaan tambahan untuk aku? Tang Sin Lian memutar matanya ke arah Lindong. Namun, dia menghela nafas tanpa daya setelah dia melihat ekspresi pahit yang terakhir ketika dia berkata, Kamu membuatku begitu banyak masalah saat kamu tiba. Untuk membuat perbedaan, kita membutuhkan beberapa faksi terbesar dan paling kuat di Chaotic dimensi untuk bergabung dengan aliansi kita. Di antara suku-suku manusia, kita harus mengikat di tentousan si Heaven Palace. Mereka adalah faksi tua dan mapan di Chaotic dimensi dan memiliki reputasi yang kuat. Ada pun anggota suku Iblis Laut. Klan Paus Sage Abadi adalah suatu keharusan. Bisakah kalian meyakinkan mereka berdua? Tang Sin menatap kelompok lindung dan bertanya. 10.000 istana surga laut ya? Apakah pendiri mereka adalah manusia tua 10.000 laut? Apakah dia masih hidup? Master Api berpikir sejenak sebelum dia bertanya. Ya, namun... Manusia tua sepuluh ribu laut itu mati beberapa tahun yang lalu ketika dia gagal melewati kesengsaraan reinkarnasi kedua. Kepala mereka saat ini adalah cucunya dan dia seharusnya melewati satu kesengsaraan reinkarnasi. Dia bisa dianggap sebagai salah satu ahli top di caotik dimensi. Petik dua, kalau begitu, itu seharusnya tidak menjadi masalah. Pria tua sepuluh ribu laut itu pernah menerima beberapa petunjuk dari aku. Tuan Api tertawa, namun, kata-katanya membuat Lindong kaget. Segera, dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sepertinya orang tidak boleh meremehkan barang antik ini. Serahkan klan Paus Sage abadi kepada aku. Master kekacauan tertawa, di antara anggota suku Iblis Laut. Ia dianggap sebagai legenda. Karena itu, sebagai anggota suku, tidak sulit baginya untuk meyakinkan suku Iblis Laut untuk bergabung dengan aliansi mereka. Kalau begitu, mari kita umumkan berita hari ini. Aku percaya bahwa banyak faksi di dalam caotik dimensi akan dengan cepat mengirim orang-orang mereka. Tang Xinlian mengangguk dan berkata, Baik, semua orang saling bertukar pandang sebelum mengangguk. Acara besar ini, yang akan mengguncang seluruh caotik dimensi, akhirnya diselesaikan. Setelah mereka membuat keputusan, Aula Flame Divine menjadi sangat sibuk. Angka yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar, sebelum mereka mulai menyebarkan berita dengan kecepatan yang menakutkan. Mengingat kecepatan mereka, kemungkinan Flame Divine Hall akan menjadi tempat paling ramai di seluruh Chaotic dimensi dalam dua atau tiga hari singkat. Meskipun dia sangat siap, keributan yang disebabkan oleh aliansi tampaknya telah melebihi harapan Lindong. Hanya dalam dua hari, keributan itu mendapat umpan balik ke Flame Divine Hall. Setelah itu, berbagai ahli dari seluruh chaotic dimensi mulai membanjiri Flame Divine Hall dengan cara seperti belalang. Bahkan, adegan itu bahkan lebih intens dibandingkan dengan adegan yang digerakkan oleh kompetisi atas simbol Ancestral Thunderball. Di atas sebuah bangunan di dalam Flame Divine Hall, Lindong memandang lokus seperti kerumunan yang datang dari Cakrawala jauh sebelum mereka bergegas menuju kota. Lalu, dia menghela nafas tanpa sadar. Ini memang Laut Iblis chaotic. Lindong menghela nafas secara emosional. Ukuran Laut Iblis chaotic kemungkinan telah melampaui bahwa daerah Diman dan empat wilayah Suan besar. Bahkan, jumlah faksi di sini sama banyaknya dengan bintang-bintang. Biasanya, dia mungkin tidak menyadarinya. Namun, karena keadaan khusus, ia akhirnya mulai menyadari betapa menakutkannya itu. Tentu saja, dari sudut pandang tertentu, itu juga menunjukkan betapa berbahayanya situasi saat ini di Laut Iblis Caotik. Setelah semua, kompetisi dalam Caotik Dimensi sangat ketat. Karena itu, kecuali seseorang benar-benar mencapai titik di mana seseorang tidak punya pilihan lain, kemungkinan tidak ada yang akan berpikir untuk bergabung dengan aliansi. Mari kita kepala juga, di belakangnya, kata Ying Huan, -huan Meskipun Flame Divine Hall adalah faksi elit di Caotik Dimensi, mereka tidak bisa membuat semua orang tunduk kepada mereka. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa aliansi terbentuk dengan sukses, mereka harus bertindak sebagai pencegah. Lindong mengangguk, segera. Dia mengayunkan lengan bajunya sebelum cahaya perak melilit mereka berdua. Lain kali mereka muncul, mereka sudah berdiri di depan sebuah kotak besar. Sementara itu, ada kerumunan orang berkumpul di Alun-Alun dan mereka mencapai batas visi seseorang. Selain itu, semua aura mereka sangat kuat. Jelas, berbagai faksi di Chaotik Dimensi telah mengirim anggota yang kuat ke Flame Divine Palace untuk melayani sebagai perwakilan mereka. Ini adalah acara yang cukup besar. Lin Dong menyeringai melihat ini. Tiba-tiba, setelah dia dan Ying Huan-Huan memasuki Alun-Alun, suara keras yang jelas terdengar dari belakang mereka. Kakak Lindong, ketika Lindong mendengar tangisan ini, dia tertegun sejenak. Setelah itu, dia berbalik dan melihat sosok putih menerkam dari jauh. Akhirnya, dia langsung melompat ke pelukannya. Sementara itu, kekuatan yang menakutkan itu menyebabkan tubuhnya bergetar dengan lembut. Lindong buru-buru meraih orang itu dan memeluknya. Setelah itu, dia meliriknya dan melihat wajah yang cantik dan imut muncul di depannya. Ling Shan Lin tertegun ketika melihat wanita muda itu dalam pelukannya. Ternyata dia adalah Mulingshan, seseorang yang dia temui di Chaotic dimensi. Saat itu, dia hanyalah seorang gadis kecil yang memiliki sepasang kuncir lucu. Namun, sampai sekarang, kuncir itu telah menjadi kuncir hitam gelap yang hidup. Sementara itu, tubuh mungil dan imutnya secara bertahap menjadi proporsional dan dia tidak lagi terlihat kekanak kanakan seperti sebelumnya. Hehe, kakak Lindong, ini benar-benar kamu. Mulingshan tertawa saat dia menarik Lindong. Sementara itu, ada senyum gembira di wajah kecilnya. Jelas, dia sangat senang tentang fakta bahwa dia bisa bertemu Lindong di sini. Mengapa kamu di sini? Ketika dia melihatnya, Lindong merasakan sukacita di dalam hatinya. Setelah itu, dia menyeringai saat dia menggosok kuncir hitam gelap Mulingshan yang sangat hidup. Sebelum dia diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Gadis kecil dari sebelumnya sudah dewasa. Aku datang dengan kakek dan sisanya. Mulingshan menggunakan tangan kecilnya yang adil untuk menunjuk ke punggungnya. Di tempat itu, orang bisa melihat dua sosok berdiri di sana. Salah satunya memiliki sosok tinggi dan cukup tampan. Dia adalah kakek ketiga Mulingshan. Mulan. Di sebelah kiri Mulan, ada seorang lelaki tua berambut putih. Dia adalah seorang lelaki tua yang tampak kurus, dan dia membelai janggutnya ketika dia melihat mereka sambil tersenyum. Tetua Mulan, Lindong menangkupkan tangannya ke arah Mulan dan tertawa. Mulan telah sangat membantunya di masa lalu dan dia selalu ingat kebaikan ini. Haha, Lindong, sampai sekarang, bahkan aku tidak bisa menandingi kamu. Aku khawatir aku tidak pantas dipanggil sebagai tetua oleh kamu. Mulan tertawa dan berjalan mendekat Sementara itu, ada beberapa kejutan di matanya saat dia menatap Lindong Ketika mereka berpisah saat itu, Lindong hanya pada tahap kematian mendalam Namun, sampai sekarang, dia bahkan bisa merasakan tekanan dari yang terakhir Ini saudaraku, Mutian Salam untuk tetua Mutian Lindong menangkupkan kedua tangannya Kemungkinan orang tua ini adalah kakek pertama yang disebutkan Mulingshan. Bahkan, fluktuasi yang dipancarkan oleh yang terakhir mengejutkan Lindong. Ternyata lelaki tua ini sebenarnya adalah pakar puncak yang telah melewati satu kesengsaraan reinkarnasi. Haha, kamu harus menjadi teman muda Lindong. Apakah aku benar? Gadis ini sering membicarakan kamu setelah dia kembali dan lumut tumbuh di telingaku yang dulu setelah mendengarkannya. Mutian tersenyum hangat dan berkata, Lindong menyeringai dan menepuk kepala kecil Mulingshan. Sebelum dia berkata, apakah tetua Mutian di sini untuk berpartisipasi dalam pertemuan aliansi? Ya, tetua Chaos turun secara pribadi dan meminta kami untuk melakukannya. Klan Paus sage abadi kita tidak berani menghinanya. Mutian tersenyum mengangguk dan berkata, kalau begitu, silakan masuk. Ketika Lindong menyadari bahwa ini bukan tempat yang tepat untuk percakapan, dia tersenyum sebelum membawa mereka ke Alun-Alun. Begitu dia memasuki Alun-Alun, dia mengamati sekelilingnya dan melihat bahwa banyak ahli telah berkumpul di tempat ini. Bahkan, sambil memperluas pandangannya, dia menyadari bahwa dia tidak bisa melihat akhir dari mereka. Sementara itu, dia bisa merasakan bahwa ketika sejumlah aura terus naik dan berkumpul di langit, Bahkan awan-awan di langit tertiup angin. Tetua mutian, silakan duduk segera setelah mereka masuk. Anggota aula api Flem dengan cepat melangkah maju dan menyambut mereka. Kemudian mereka menempatkan trio mutian di kursi depan alun-alun, terbukti kursi barisan depan hanya ditempati oleh mereka yang memiliki kekuatan yang luar biasa, bahkan. Semua orang dari mereka yang duduk di barisan depan semuanya adalah ahli terkenal dan terkenal di caotik dimensi. Tepat di depan mereka, ada beberapa kursi. Pada saat ini, master api dan yang lainnya semua duduk di atas mereka dengan mata tertutup. Sementara itu, sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya menyapu mereka. Sementara mata mereka semua dipenuhi dengan panas dan kegembiraan liar. Ayo pergi! Ying Huan-Huan langsung berjalan menuju kursi paling menarik di tengah. Selain itu, dia juga memegang tangan Lindong. Batuk, aku bisa duduk di samping. Ketika Lindong melihat bahwa mereka menuju ke kursi yang paling menonjol di seluruh alun-alun, ia segera batuk kering. Namun, Ying Huan-Huan memilih untuk mengabaikannya. Tubuhnya bergerak sebelum dia langsung menuju kursi itu. Setelah itu, dia duduk dengan ekspresi tenang sebelum dia menyeret Lindong dan memaksanya untuk duduk di sampingnya. Kursi-kursi ini adalah tempat paling menonjol di seluruh lapangan. Bahkan, bahkan para ahli puncak di caotik dimensi seperti Mutian, tidak memenuhi syarat untuk duduk di atasnya. Namun, seorang pria asing seperti Lindong sedang duduk di atas mereka. Ini jelas menarik perhatian semua orang yang hadir. Segera setelah itu, banyak bisikan diam-diam meletus Siapa pria muda itu? Apakah ada seseorang seperti dia di antara delapan masters kuno? Petik 2 Kenapa dia tampak agak akrab? Uh, sepertinya dia adalah orang yang memenangkan kompetisi di Flame Divine Hall saat itu Dia disebut Lindong Apa aku benar? Petik 2 Apakah kamu mengacu pada anggota generasi muda itu? Dia benar-benar tidak sopan Beraninya dia menduduki kursi itu Petik dua, petik dua, petik dua. Di sampingnya, Flame Master dan yang lainnya perlahan membuka mata mereka. Sementara itu, dengan senyum lembut di mata mereka, mereka melihat Lindong yang malu, seolah-olah mereka ingin melihat bagaimana dia akan menghadapi situasi itu. Lindong juga mendeteksi tindakan mereka. Ketika dia mendengar keluhan dari seluruh lapangan, dia tidak resah. Sebaliknya. Dia tersenyum lembut sebelum membanting tangannya dengan lembut di atas meja batu. Segera setelah itu, aura menakutkan menyapu tempat itu dan menyelimuti seluruh alun-alun. Setelah mereka diselimuti oleh auranya yang menakutkan, setiap keluhan tiba-tiba berhenti. Bahkan, bahkan Mutian dan para ahli puncak lainnya dari Chaotic dimensi yang duduk di barisan depan, semua memiliki kejutan besar di mata mereka. Ini karena bahkan mereka merasakan bahaya ekstrim ketika berhadapan dengan auranya. Pria muda ini bukan pria sederhana. Mereka diam-diam bertukar pandang sementara pikiran ini melintas di benak mereka. Pada saat yang sama, mereka benar-benar menghapus jejak keraguan di dalam hati mereka. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sampai jumpa sayangku